Hai guys, hari ini kita ke imunisasi yang ketiga Hari ini hujan, jadi agak cepet kita berangkat Yo, miru Hari ini imunisasi lagi ya Semangat ya Yos, itikimaaas Bye bye kita. Ha, udah kembali guys Udah pulang ke rumah Heee, selesai deh imunisasi yang ketiga Kali ini cepat banget, seharusnya uh, banyak orang tua, kumpul-kumpul, terus satu-satunya imunisasi Jadi cepat banget ya, cuma 10 menit aja ya Biasanya 30 menit ya Dan sebelumnya, aku udah lepaskan ini kan Terus aku taruh merchan di kasur Tapi kali ini enggak, soalnya mungkin lehernya udah kuat, jadi bisa duduk di paha aku ya jadi aku kayak gini terus sensei lihat leader meru-chang di dalam mulut chang terus jantunya gak apa atau ada masalah gak gitu habis itu imunisasi kali ini imunisasinya tiga tiga jenis jadi satu dua tiga jadi waktu obatnya udah masuk meru -chan yang kayak biasa nangis moro gitu satu, dua, tiga. Semua selesai dia nangis. Benar-benar nangis banget. Wah, gitu ya. Jadi ya, kasihan sih. Tapi waktu aku udah di, di jalan, miru udah kayak biasa aja. Cuma air matanya kurang sedikit. Tapi ya, gak ada masalah gitu. Jadi miru kuat banget. Terus sekarang, dia udah bobo. Soalnya udah capek ya. Semangat ya miru Masih ada... Beberapa ya masih ada banyak ya Terus yang keempat itu ada BCG BCG itu mungkin di Indonesia nggak ada ya Ini ada kayak Hanko Kalau orang Jepang ada Jadi kalau lihat di sini Itu artinya nasionalitasnya Jepang gitu Mirchan juga menjadi orang Jepang gitu ya BCG itu bulan Dupang ya dari beranda depan kita ke sana, terus laku BCG. Habis itu, mungkin tiga atau empat bulan lagi ya, masih ada imunisasi. Tapi sebelum itu, kita pergi ke Indonesia. Jadi, habis BCG, kita bisa ke Indonesia. Jadi, please tunggu kita ya. Selamat Bobo, Melo, Hai hey guys, hari ini kita ke imunisasi yang kedua buat BCG Terus ada juga yang lain tapi aku lupa tiket Jadi kali ini cuma BCG aja Jadi bulan depan kita pergi ke imunisasi lagi Mungkin orang Indonesia nggak tau BCG itu apa soalnya cuma mungkin orang Jepang aja ya Ini imunisasi ini-ini Ya, jadi kalau orang Jepang waktu udah bulan 5 Kita akan dapat BCG uh, Kalau bahasa Jepang, kekaku kak Immunisasinya kayak gitu Kayak apa ya, tanda, hanko, stamp Kayak 2 kali, pampang gitu Terus dapat 3, 3, jadi 9 deti 9 deti Jadi semuanya berapa pers di sini? Hmm, apa ya? Kayak gimana? Kelihatannya, aku kasih lihat. Ini dia. Hihihi. Ini nih. Hari ini hari pertama jadi kayak gini. Terus beberapa hari lanjutnya kayak gini. Tandanya menjadi merah. Terus yang putih itu keluar. Jadi kelihatannya sakit gitu ya? Kayak gini nih. Hmm. Kalau orang yang menemani itu, Eddie pasti kaget ya. Terus mungkin dia juga rasanya sayang banget gitu. Nah kali ini Mirza nggak nangis, dia ya kan baik-baik, baik-baik. <laughs> Terus um, baik yang sebelah kiri itu sebelum suntik dia udah nangis gitu. Mungkin takut ya Tapi Merucang ga nangis Kamu kan orang tua Bagus kayak Bapak kamu Oh iya oh, Aku dapat hadiah ini Apa ini Ya ini buat makan Piring buat deh Tis. Ini gratis loh Kalau tinggal di Jepang Ada service yang gini Kalau kita nulis-nulis angkit Ya bisa dapat hadiah kayak gini Kalau ada kesempatan Ya teman-teman juga Cari di internet ya Lihat tuh Garpu juga ada Terus ini Ada diti-diti Jadi bisa Pucet-pucet makanan Ini ya Ini lain kali kita pakai ini ya lagi aku pijit mericang setiap hari habis mandi aku pijit jadi mericang gampang tidur iya kan kita lagi ada di rumah sakit soalnya mericang efek samping guys ternyata uh, mericang ada efek samping yang kemarin kita pergi ke imunisasi buat BCG jika hari ini hari kedua, tapi yang tanda itu lebih ini kelihatan, kelihatan banget gitu. Tiap pagi aku ganti baju mercon, jadi aku dia lenggang, lenggang dia, aku diet. Waduh, ini kelihatan banget gitu, sini. Terus kemarin aku kasih lihat pamfret kan, ini ada foto Terus yang kalau um, dua hari tiga hari lagi ada efek samping datang ke rumah sakit gitu Jadi waduh efek samping ini ya gitu, aku kaget Jadi aku telepon ke rumah sakit terus aku tanya ini gimana sih itu Terus dokter bilang Hmm, kalau cuma dari telepon nggak bisa menuskan jadi datang ke rumah sakit itu, jadi kita pergi ke sana langsung ya. Terus saya lihat, waduh, ini kelihatan bangga gitu. Tapi BCG itu ada efek atau ada ciri-ciri kayak batu-batu, ada dumam gitu tapi, perjalanan nggak ada jadi dokter juga bingung um, rumah sakit itu kecil jadi dokter menggunakan rumah sakit yang besar kita bakalan pergi ke sana minggu depan ah asyuuu, kesan banget eh. biasanya Uh, bayi orang Jepang gak ada efek samping kayak gini soalnya orang tua dari kecil dari umur kayak gini udah dapat imunisasi jadi dokter bilang bapaknya uh, dari mana ya? dari Indonesia ya? gitu terus aku bilang iya terus dokter bilang kemungkinan dari bapak ya gitu terus aku bilang eh tapi uh, bapaknya udah pergi ke Indonesia Dua beranan, jadi kita enggak ketemu ya Kenapa ya, gitu Terus dokter lebih lah Tapi dari kecil, uh, bapak udah kutum sama Meru-chan Jadi ada, ada kemungkinan sih, gitu Hmm, kasihan banget Meru-chan Ya, cuma doain, enggak punya gitu Aku mau share cerita yang lucu hari ini kita pergi ke dokter kan terus Mary chan ya, di ya, dia wajah dokter ya orang sedia nangis padahal kemarin dia nggak nangis deh kemudian nangis kayak gini tapi bukan nangis uh, keras ya cuma uh, uh, uh, aja mau nangis gitu ya jadi dia udah apa ya tahu orang tuanya siapa gitu Biasanya umur berangku lima Udah Udah mulai tahu Orang yang mana Jagain sendiri gitu Kalau bahasa Jepang namanya Hitomishiri Ya jadi Kalau uh, Medu-chan sama Orang yang gak kenal banget Yang kayak bap Bapak aku Grandfather Mungkin dia nangis ya mungkin Eddy wajah Eddy juga mungkin dia lupa deh dia bakalan nangis ya macam ah iya iya oke oke Ain cek ulang dengan sakit besar loh. Cek kesehatan kamu, kamu punya kiri atau enggak gitu. Ica, sudah nyampe dok. Bentar lagi kita nyampe. Ica, sudah nggak apa apa ya. Ayo berenyok. Oke okay, jadi guys hari ini kita pergi ke rumah sakit terus hasilnya gimana? Ya hasilnya nggak apa-apa, soalnya kulit medicnya agak sensitif jadi efek sampingnya keluar gitu. Tapi menurut dokter nggak apa-apa, tenang deh. Soalnya kan kalau punya kit, setiap hari harus minum obat, jadi syukurlah jadi hari ini nggak ada masalah. Cuman kita buatin kartu rumah sakit aja ya, emang emang kalau nggak ada apa-apa ya oke lah. Okay so thank you for watching and I'll see you in next video. Bye bye. seberapa hari lagi jadi pulang. Please wait for Eddie ya. Bye bye.